Bila Sang Budiman ataupun gentleman's knife ia mempunyai reka bentuk seperti perhiasan ya. Ia segak dan penuh bergaya yang menjadi lambang keanggunan pengguna dengan tiada tanda-tanda yang menggerunkan. Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Ini adalah Bokoplaz Kaizen, pisau lambung yang mempunyai kemasan yang sangat elok. Dengan pelambung yang tenggelam di dalam badan bilah yang langsing, ya, aksi lancar yang menggunakan sangkar alas berbola tetap berfungsi dengan hanya mengetik jari telunjuk pada julur yang bergeragi. Bilah diperbuat daripada besi D2 dengan kemasan satin, Bokaplas kaizen diasah rata, ya untuk memastikan kerja-kerja memotong seharian ya dilakukan dengan selamat bersama kekurangan dagu pada tulang belakang dengan bantuan kekunci pelapik. Pangsi bilah ya dihias dengan sesendal yang melengkung ia ya, buat memusat mata bilah dan melaras pergerakan ya untuk lebih licin dan lubang tali pintal yang melurus dan juga pengepit kocek yang hanya boleh dibawa dalam satu gaya pada penunjang belakang Sisi gagang diperbuat daripada jiten, ya, dengan cengkaman jalinan kekota yang tidak bergelincir dan dilapisi pelapik yang berkerangka. Pengapit kocok diletak tinggi, ya untuk belah tersimpan penuh ke dalam, ya dengan lubang tali pintal sedikit terdedah. tetapi Bilah hanya boleh dibawa dengan mata bilah menunjang ke atas. Sebagai perbandingan dari segi ukuran dan juga harga, saya membawa Ontario Red 2 dalam besi D2 yang menggunakan kekunci pelapik yang sama seperti Bokeh Plus Kaizen. Dan saya juga membawa perbandingan ya bersama Opinel number eight yang menggunakan kekunci viral block ya di mana kita hanya perlu ya memutar relang cincin ya untuk mengunci dan membuka bilah. Segala ciri-ciri bilah sang budiman atau gentleman's knife ada pada Bokplass Kaizen ya. Sila lihat pada nota penerangan di bawah. Tetapi sayang sekali Bokplass Kaizen bukanlah untuk saya. Saya tidak dapat merasakan jiwa Kaizen pada bilah ini. Sebab pertama, pelambung Bokplass Kaizen agak tenggelam dan rendah. Susah saya untuk mengetis dengan kulit atau kuku ya pada telunjuk jari Sebab kedua Penunjang belakang yang agak mencocok Pada tapak tangan Apabila dibuat menahan Semasa mengeluarkan bila Dan penyebab utama Ialah saya sangat kuatir Pada pelapis kekunci yang kurang dari 5% Kalau dibandingkan dengan Ontario Red 2 D2 ya, Di mana batang kekuncinya ke dalam hampir pada 50%. Ditakuti apabila terketuk ya ke kunci pelapik akan terlepas. Ya, selain dari itu semuanya cantik dan molek ya. Jadi atas semangat Kaizen, saya minta broker untuk melakukan yang terbaik apabila saya menghantar balik bilah ini untuk mendapatkan gantian atau seumpamanya. Terima kasih kawan-kawan ya kerana menonton. Dan kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang.